Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Hari ini kita akan jalan-jalan ke kebun polije J di Rembangan Jember Nah jadi di kebun polije ini kita bisa melihat bunga-bunga yang indah Dan ada juga buah naga Nah ini dia buah naganya Cek wisata Rembangan berada di lereng selatan Gunung Argo Pulau Jember, tepatnya Indah, sejuk dan berjarak 15 km dari pusat kota Jember. Nah, ini dia arah menuju Kerebangan. Nah, di sebelah kiri ada terdapat warung-warung kopi yang berjajar rapi, ya teman-teman. Kalian bisa pilih warung yang mana. Nah, ini juga dengan harga yang murah pastinya. Jalan menuju rembangan ini menancak ya teman-teman, jadi kalian harus menggunakan kendaraan yang sehat tentunya, dan juga jangan lupa pastikan kondisi rem ya. Di tengah perjalanan nanti kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Kalian bisa berhenti dulu sebentar untuk melihat pemandangan yang indah ini. Selamat menikmati perjalanannya. Ya, akhirnya kita sampai juga di kebun Polyjay Ini tampak depannya ya teman-teman Di dalam kebun Polyjay Ini ada tempat yang namanya Greenhouse Bunga Krisan di sini ada yang sudah berbunga dan ada yang belum ya. Halo guys, kita di kebun percobaan Politeknik Negeri Jember. Di Rembangan. Di Rembangan Ada juga berbagai tanaman hias yang dikembangkan di sini. Kita bisa melihat dan membeli hasil produksinya. Di kawasan kebun polisi ini kita bisa melihat aneka bunga potong gerisan, ada anglonema, ada begonia dan ada juga anggreknya. Di kawasan Puncak Remangan ini pemandangannya indah dan sejuk, jadi kalian bisa bersantai di sini, ya, teman-teman. Nah itu dia tadi perjalanan kita ke puncak rembangan melihat ke kebun polije. Nah ini adalah perjalanan pulang kita. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Hati-hati pulangnya pelan-pelan ya, soalnya jalannya turun dan belokannya sangat tajam. Yeah.